lagi bersama Ruhmoto Vlog Jadi ini tuh jam Hari apa ya Jam Udah masuk hari Jumat ya. Udah masuk hari Jumat Jam berapa ini jam Kok di, di motor Masih setengah 12 sih Padahal di HP udah jam 12 yuk. Yang salah jamnya siapa Jam HP ke atau jam Jam motor jadi kita mau ke apa NR ke Surabaya jalan-jalan sampai sahur sekalian nyari sahur gitu. Tapi ini mau ke ATM dulu terus apa ngisi bensin. Tinggal digagari soalnya. Ntar kita lanjut lagi. yoi lanjut lagi. Tadi habis ngisi bensin sama apa sih namanya tuh dari ATM. Ini masih nunggu si Raijun, Raijun motovlog dia masih perjalanan ke sini. Enggak tahu udah nyampe mana katanya tadi katanya mah udah deket tapi nggak tahu nyampe mana. Wah nungguin si Rajun lama. Makan cilok mau beli makan cilok kepedisan. Mau kalfamar dulu beli minum. Gara-gara nungguin si Rajun sambil makan cilok, ciloknya pedes amat. Gak ada air minum tadi. biasanya bikin bumbu cilok pedes semua anjir enggak ada yang nggak pedes jadi terpaksa diakalin pakai kecap tapi gak mempan anjir kecap sedikit mah gak mempan sama sambel. Uh, di sini ini begini, terus merokok uh, enak benar enak enak enak enak mana tepucuk tepucuk tepucuk tepucuk tepucuk tepucuk apa teja fauna ya nah, tepucuk aja lah soalnya aku setia sama tepucuk aja itu orang ngeliatin ini orang ngomong sendiri kayak orang gila nih udah berapa mas? Ini ya, tiga setengah kayak. Ohnya ada lima ratusan. Pas ya mas. Ah, ntar lanjut lagi. mau minum dulu sambil ngerokok. nungguin Ini udah nyampe anak dua si Raijoon, Moto kita gas ke Surabaya, gak sampai Surabaya sih di Sidoarjo gak tau warung apa namanya, ntar kamera dulu ini <tuh> ada standar baru sih pakai standar baru ya kan standar KTM, ini merek LLZ. nih, kemarin ganti sama tensioner tensioner nggak, gak dapat yang warna biru dapatnya yang warna hitam, tapi bener sih setelah dipikir-pikir kalau pakai warna biru tensioner kayaknya cepat kotor, soalnya rantai kan, jadinya ya udah hitam aja. Sama ini, ini nggak PNP ini standar nih, nih ngelelas plat di sini satu, sama di atasnya sih satu buat penahan standarnya, sama plat ini buat cantolan apa sih namanya? Cantolan per kelihatan gak sih? Jadi standarnya yang buat yang nanya PNP nggak, nggak pakai punya apa? Pakai punya KT mereknya apa ROZ harganya berapa cari aja sendiri Tokopedia ada pokoknya mah kisaran 800 ribuan ke atas lah uh. lanjut kita ini gabut ini tadi dia ngoyang ngajakin NR pas ngeliat jam anjir udah jam segini suaranya suara knalpotnya sangar kan ngebas suaranya ngebas terus bulat tarikannya juga enteng. Rod mana? Asli NR jam segini ke Surabaya gabut aja kalian nyari sahur katanya, katanya ada warung soto murah, ngeliat di TikTok katanya, ya udah, karena berhubung saya juga gabut di rumah, jadi ya ikut aja. Jalan jam-jam segini mah, jalan kosong Jadi enak gitu Ini kalau daerah, daerah sini kalau jam siang pagi gitu rame dong, macet Kanan apa kiri? Oh Surabaya tuh kayaknya tuh lewat jembatan sana kalau nggak salah Kita naik muter jembatan terus ke arah sana Kalau nggak salah jam saya Jembatan apa sih namanya ini Si Raijun pakainya kenal pot ini apa KLXBF standar cuma di bobok tuh di bobok dia nabot KLXBF di bobok suaranya enak. Ya ini jembatan apa tol, cok? Kayaknya mat, kayak kayak tol gitu. Tol, kayaknya mat. itu jembatan apa tol? Salutan. Coba lihat, takutnya tol aja. Pakai motor, Pake motor. Hah? Bener, apa ini bukan? Tol. bukan. bukan kan? Coba lihat itu motor apa mobil setel apa settingannya Oh berarti benar takutnya tol anjir, kayak tol soalnya Ini masuk gang-gangnya orang ya. ngakut berisik kayak gini oh bukan-bukan kirain tol lanjut Bukan, bukan. Sekarang udah Ini 12.22 jam atau kilometer sih? Oh, bener Sekarang jam 12.22. Ini nih nggak tahu ini kali apa sih namanya? Sungai apa kali gitu. Katanya mah dengar-dengar terbesar terbesar di Jawa apa di Indonesia gitu tapi nggak tahu benar nggak asli cowok ini mah kayak model-modelnya kayak apa oh bukan motor ada motornya tuh soalnya model jalannya kayak jalan tol naik Jalannya cukup sepi, ya iyalah sepi orang udah jam setengah dua, gelap lagi jalannya nggak apa nggak ada lampu-lampuin, ada sih cuma nggak terlalu banyak lampu jalannya. Ini yang lewat mobil-mobil besar semua, kontainer, bis. Soalnya jalur ini kayaknya. Iya ini kiri apa lurus? Gunakan satu part dan, oh ini masuk tol, ini keluar tol, China Railway. Ini nggak tahu udah nyampe daerah mana ya. Masih jauh nggak? Gak tahu. Kayaknya mah masih jauh. Wow, jalannya lumayan apa? Mengguncang kandungan. masih jauh kayaknya masih jauh deh kalau lewat jalan kayak gini terus kayak apa langsung keingat waktu ke ini ke Jogja ke Jogja kan waktu itu subuh <tuh> pas gelap-gelap kan jadi kayak keingat gitu pengen kerja lagi tapi nanti nya yang pakai cref ketinggalan ,明ener. si tegar si tegar kasihan kita berdua ngebut ngebut nggak ingat teman di belakang ketinggalan, Woi. ngebut juga dia untuk posisinya ya maklum helm kan helm ini soalnya helm trail ada ada petnya ada topinya kalau helm full face buat speeding tuh enak buat ngebut kalau helm trail rasanya kayak pakai boko kepala tuh tarik tarik ke belakang nggak <tuh> tau daerah mana udah nyampe mana nggak tau masih jauh 10 menit lagi. kenapa ya beda beda rasanya gitu kalau bawa motor Oh, ada mobil besar dari belakang. Mobil kiri dia. Bis bukan mobil. Aku di situ ya. Oh, ternyata yang bikin macet bukan aku, Cuk, tapi ini angkot sebelah jadi bis nggak bisa jalan. Yang penting mah udah ngasih jalan. Cuma dipilih sama angkot. saya tuh kayak beda gitu kalau bawa motor malam mau jam berapapun tengah malam subuh apa jam berapa pun pokoknya mah nggak nggak ada rasa ngantuk gitu di jalan tapi kalau siang pokoknya kalau bawa motor siang di atas jam-jam berapa ya jam 12 ke atas lah jam 11 ke atas gitu itu apalagi kalau jalannya agak agak jauh itu pasti ngantuk gak tau kenapa kemarin tuh waktu pulang dari pak apa Malang tuh itu hampir berapa hampir di tiap jalan tuh tiap perjalanan tidur terus jadi kayak tidur tidur ayam gitu tidur bangun tidur bangun gitu sampai tidur tuh gini kan udah lagi bawa motor terus gini pada tuh mata tuh udah udah dibuka lebar sih udah di pokoknya paling mentok lah bukanya eh kayak langsung tiba-tiba tanpa sadar nutup matanya anjir nutup nutup nutup nutup pas buka mata gini motor udah ngelewatin garis putih anjir terus ada mobil dari sana untung masih jauh mobilnya terus ketiduran lagi pas bangun kaget kaget mau nabrak motor untung masih sempat ngerem terus habis itu ketiduran lagi kebangun gara-gara dikelakson orang dari belakang karena mungkin dia ngelihat motor kok larinya lari ke kanan gitu kan oleng kan. Kok oh, tidur bener. Pas dengar suara klakson terus mata tuh kebuka Kaget kan. Ya udah akhirnya sehingga bentar di Cangar. Nyari warung kayak gitu. Langsung tidur di situ numpang istirahat. Tidur cuma berapa menit, pokoknya ya nutup-nutup mata aja lah Nutup mata sedikit ngilangin ngantuk dikit eh daripada nggak ini sama sekali kan saking nggak kuatnya itu sampai numpang tidur di warung di Cangar udah oh. nyampe di <tuh> itu ada apa sih namanya reklame heroin bedak. bedak yo bedak <tuh> yang gatal kan bedak kayak salisil kan Oh, makanya herosin bedak herosin anjir pabriknya apa dibelah di dalam situ mungkin kayaknya Hai makanya pas nggak ngelihat kalau kapal api nggak fokus Udah hantar di Kok aku yang depan Kan gak hafal jalan Ngapain di depan deh Mau oh, belok kiri Surabaya lurus Terminal Purabaya Lurus salah tempat kayaknya keluar lagi gak tahu salah tempat atau gimana mendapat tempatnya akhirnya dapat tempatnya Habis ini kemana? Balik. Habis ini muter Surabaya terus balik. Habis ini langsung pulang. Apa, Apa pulang muter-muter Surabaya dulu? Muter Surabaya terus pulang. Mas, yang satu nasinya dipisah ya? Iya. Kan tiga, tiga loh. Ya, yang satu nasinya pisah. Balik, balik, balik. Tadi, bang, Apa? Bisa eh. Selamat Lebaran. Selamat Lebaran. Minal Amin. duduk di sini nggak ada tempat duduk lagi sama, aduh makan dulu habis itu nanti lanjut lagi kenyang anjir kenyang malah kayak ngantuk gitu <tuh> <tuh> Mana? Pulang? Surabaya. Eh, Bas? Surabaya apa pulang? Ah? Pulang? Pelasnya pulang. Pulang. Pulang. pulang? Langsung pulang jadinya para. Gak tahu pengen ke Surabaya tadi mana tapi kalau ke Surabaya jam segini ramenya apa nggak tahu? Cuali kalau sore pagi ya. Apu Tanjir tengah malam Eh tengah malam subuh ini mah Bukan tengah malam lagi no, Masuk subuh Rak dosa saya mah jadi motor gak mau lari. Hah dulu dulu lah. Karena ini udah jalan balik, jalan baliknya hai, sama aja kita. Jadi Ya tadi. menarik ya kurang menarik lah. Ya, mungkin sampai di sini aja video untuk hari ini. Video gabutnya NR kejauhan nyari sahur sampai ke Sidoarjo. Kurang jauh, cok, sekalian tadi ke Bandung nyari sahurnya. Oke, ditunggu next konten. Nanti rekonten apa lagi. Tunggu aja. See you next video.